hosts of School Fans welcome back to Time Out Bali Padilla dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout geng. Sekarang ini gue sudah ada di Salt Lake City, Utah. Jadi minggu ini gue akan meliput NBA All Star Weekend dan vibes yang All Star udah beres di sini. Yang obviously juga di sini dingin banget. Di sini minus 4 uh, Besok pagi sih baru mulai sibuk. Uh, besok jam 7 pagi rencananya udah akan berangkat kepada ke Jordan Rising Stars practice dan juga media day. Besok penasaran sih kira-kira akan seketat apa untuk media Day-nya, Apakah bisa deket-deket sebelah-sebelah pemain atau tidak? Itu gue sangat penasaran sih. Tapi semoga aja Bisa-bisa interview satu atau dua pemain uh, Gue belum ada target sih Belum ada target sama sekali Kira-kira siapa yang gue akan interview Untuk Jordan Rising Stars Kalau kalian punya suggestion Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Doain ya guys Agar liputan all star tahun ini Akan lancar semuanya Dan juga akan seru Amin Ditunggu aja untuk travel for basketballnya, Tapi kayak mostly akan untuk members nantinya uh, Taman hari ini topiknya lumayan banyak sih <laughs> Yang pertama jelas Kita akan membahas tentang game yang super seru Tadi malam antara BPJ dan juga Dewa United pan yang akhirnya berakhir dramatis banget sih lewat overtime and of course Lakers Wah, ini Lakers fans udah pada hype banget nih setelah timnya menang satu game kemarin lawan Pelicans tapi udah complete roster kemarin ini dan habis juga kita akan bahas tentang our boy Derek Michael yang sedang on the road of recovery dari collapse langsungnya dia jadi itulah beberapa topik yang kita akan bahas hari ini di NBA uh, di NBA All sorry. yang kita akan bahas di time TimeHart hari ini uh, tapi sebelum itu guys pastikan setelah kalian nonton kelas ini kalian meluncur ke channelnya Avan Saputra uh, kemarin ini gue sempat collab sama dia untuk kuliner Santuy di mana gue cerita cerita dan juga gue uh, makan bakso bak uh, Bakso Bakar ya ya Bakso Bakar sama dia kemarin ini So make sure jangan lupa untuk kasih komen Kasih uh, likes juga di channelnya Avan karena Avan ini one of the biggest supporters Juga untuk gue channel ini Dan juga timeout karena dia udah certified Timeout geng sih karena kemarin ini gue Thank you all well, sih, thank you well, shout out to Avan dok ini Waktu lagi IBL di Seri Surabaya Dia ke gamenya PJ sama SM itu Pre game outfit dia pakai jersey timeout geng. Oh my god, itu hari yang bersejarah sih. Pertama kali ada pemain IGBN pakai jersey timeout geng, ke game media. So I really appreciate Avan sih gila sih. Dia benar salah satu supporter besar sih untuk channel ini. So much again. Thank you so much Avan dan pastikan kalian semua juga subscribe ke channelnya Avan Saputra. Dan guys, sebelum kita masuk ke timeout hari ini juga, pasti kan guys, kalian support channel ini juga kasih like dan juga kasih komen agar gue juga selalu semakin semangat untuk bikin timeoutnya, kalau gitu kita langsung ke kelas timeout hari ini aja, ya. kita akan mulai dengan IBL terlebih dahulu, IBL kayak kemarin 4 game, semuanya seru sih, <laughs> ada dua game yang overtime, tapi kita akan bahas tipis tentang game yang terakhir kemarin ini uh, dimana gue jujur cuma nonton highlights-nya aja guys, tapi highlights-nya aja udah seru sih, gue gak ada waktu sih untuk nonton full gamenya sama sekali uh, tapi yang pasti, Bima Perkasa kemarin ini menang dramatis 94 93 atas Dewa United. Banten and this is probably one of the best game so far in the IBL this season. Game uh, ini obviously si Andre Adriano menjadi pahlawannya untuk Bima Perkasa. Gila men. 3 clutch free throws loh itu benar-benar dalam tekanan tinggi, pressure yang tinggi ditonton hampir penuh di DBL Arena dan dia berhasil masukin tiga-tiganya untuk bawa BPJ menang sih jadi salut banget sih untuk Andre Adriano, dan gue juga seneng banget sih seneng banget karena dia juga udah mulai menemukan confidence levelnya lagi setelah tahun lalu mungkin confident levelnya bener benar turun karena jarang dimainkan di Prawira, tapi tahun ini dia udah bisa menemukan performanya dia lagi dia kalau gak salah main 11 poin so I'm very happy sih untuk Andre Adriano Uh, yang gue bingung main Ius sih, gue liat Ius itu aduh pakainya valig gitu banget timnya udah unggul uh, itu mungkin kayak rookie mistakes sih, paling Ius tuh pemain yang udah berpengalaman usaha tuh yang paling senior harusnya dia gak membuat kesalahan seperti itu sih kayak si Ramon Galway aja pakai kesel main pas liat Ius ngeval kayak gitu sih, jadi uh, sangat sedisayangkan sih, main Ius uh, sampai blunder seperti itu di game kemarin. Um, tapi kalau ngomongin tentang game kemarin, obviously semua orang pasti ngomongin tentang Ikram Fadil gila man, pelan-pelan dia udah mulai develop as a, ataupun juga ada mulai kayak berubah jadi superstar di IBL menurut gue emm um, jelas stats dia main kayak import stats stats import dan hampir triple double sih sayang banget dia enggak triple double dia main 31 poin 14 rebounds 8 assist man gila main pemain dewa satu-satu sama dia dilewatin atau dicetak poin depannya sih bener Ikram kemarin ini Um, making a case for himself untuk menjadi MIP dan juga menjadi MVP di IBL this season Uh, gue gak gitu kaget sih sama poinnya Ikram sih Dia 31 Karena gue tahu emang dia very talented uh, Dia juga emang bisa Apa ya Get buckets all the time uh, Tapi 8 assistsnya 8 gue lumayan kaget kemarin ini Kayaknya passing sih Dia masih underrated Tapi like I said Kalau lu follow Instagram gue Gue di story sering bilang bahwa Ikram ini salah satu pemain yang paling pinter sih Salah satu pemain yang memiliki basketball IQ Tinggi banget di Indonesia Dan itu dia tunjukkan dengan 8 assist kemarin Dengan performa kemarin Timnas ngelirik lah ya Nah, masa Timnas nggak ngelirik sih? Gila sih kalau Timnas nggak ngelirik sih. Karena menurut gue sekarang ini dia... Mainnya salah satu pemain lokal terbaik sih. Di IBL. Gue sempat waktu itu bilang dia top 15 kan. Gue harang bilang dia top 7 sih. <laughs> Pas gue main tulis top 7. Eli nyuruh gue sebutin satu-satu. <laughs> gue bilang ya. Ada Arki. Ada Pras. Ada Caleb. Caleb juga main gila sih. Caleb 29 points. Dia juga salah satu kandidat MVP di season. Caleb is playing in a very high level. Caleb uh, sama Ikram kayak mirip-mirip ya. Boleh dibilang mirip gak sih mainnya. Kayaknya agak mirip-mirip. Bentuk badannya juga mirip-mirip gitu ya. Cuma kalau Ikram kidal aja. Tapi... Menurut gua, uh, eee, sih karena front runner, tapi kal, uh, ikram juga asik sih. kalau dia bisa konsisten, tapi ikrar harus konsisten. Itu gue mau lihat dari Ikram sih, ini. Tapi top local, seven, apa top seven local place? Gua bilang ada empat orang, itulah sekarang ini di IBL, um, Of course kita juga harus ngomongin tentang Cameron Coleman gila sih. He had his best game juga mainnya dengan 28 poin, 19 rebound. Gila sih 19 rebound yang menurut gue. Uh, dia mainnya ini nggak flashy tapi bener benar efficient banget sih. Gue suka sih dia juga nggak banyak ngomong gitu orangnya sih. Tapi dia bisa menunjukkan leadershipnya itu luar biasa sih. Leadershipnya dia tuh benar bener naikin mentalnya anak-anak BPJ. Dia benar kayak apa ya? Lead by example aja sih. Si Cameron Coleman ini apalagi sekarang Vaccuanos lagi cedera. Uh, akhirnya ACL tapi hopefully he'll be okay bisa uh, recover um, ya yeah, camp tuh bisa naikin mentalnya anak-anak BPJ ini dan juga kayaknya anak-anak BPJ tuh nyambung sama dia kayaknya suka juga sama dia jadi makanya bisa ngikutin leadershipnya dia sih so big window big win kepada BPJ kemarin ini menurut gue ini membuat BPJ legit dan juga akan membuat Top four, nanti makin rame sih menurut gue sih Jadi congratulations kepada BPJ Untuk kemenangannya hari ini mereka main lagi sih Gila sih itu capeknya kayak apa gue udah gak ngerti ya <laughs> Itu dari IBL itu aja sih yang gue ingin bahas uh, Obviously sekarang kita akan bahas tentang All Star Weekend Wah kemarin ini NBA udah mulai announce lah Siapa aja yang ikutan uh, Starry kali ya Namanya Starry 3 Point Contest dan juga AT&T Slam Dunk Contest uh, Kita ngomongin 3 Point Contest dulu Dimana ada Tyrese Haliburton, Buddy Hilt Lalu juga Tyler Hero, uh, Kevin Huerter, Jason Tatum, Damian Lee Taylor dan uh, Julius Randle gue ambil, pak gue mau ngomongin, and Freddie lagi. Uh, Julius Randle dan juga ada hometown guy Laurie Marknan. Jadi gue tadi satu pesawat sama Swiss Cultures. Uh, <laughs> Pas notifikasi Bleacher Reportnya masuk tentang Julius Randle menggantikan si, menggantikan si Anthony si Mereka ada oh my God, not Julius Randle in the 3-point contest. <gih> Dia bilang, ini pasti NBA cuma nanya-nanya orang doang nih di hotel. Siapa yang mau ikutan slam dunk contest katanya. Eh sorry, siapa yang mau ikutan 3-point contest nih. Kayaknya banyak yang nolak kayaknya. Gak banyak orang yang pengen ikutan 3-point contest. Tapi... First thought pas gue nih, mana Yuta Watanabe, NBA, kalian butuh taruh Yuta Watanabe nih, 48%, number one percentage kayaknya, in the NBA, dan itu bisa menarik orang dari Asia nonton banyak banget sih ya, so I don't know, mungkin Yuta sibuk kali ya, atau mungkin Yuta udah ada plan untuk liburan, mungkin ke Jepang atau mana makanya gak ikutan, tapi sangat sayang banget sih kalau dia gak di invite ke three point contest, um, Hopefully tapi tripoli contestnya akan tetap seru. Uh, untungnya ada Laurie Markinen. Uh, Laurie Markinen kayak akan jadi favorite lah uh, di tripoli contest ini karena other than dia hometown. Player lalu juga ini adalah home court dia. dia pasti udah hafal ringnya juga. <laughs> Jadi kemungkinan besar dia yang bisa nyetak poin mungkin paling banyak sih nantinya ya. Kayaknya dia sama Buddy Hield lah. Buddy Hield kalau hallo juga 2020 three point contest champion juga. Uh, main juga baru mecahin single record, single season recordnya Indiana Pacers ngalahin rekornya si Reggie Miller. So I think those two are the favorites. Tapi kok gue yang suruh pilih, gue pilihnya Kevin Younker, <laughs> the Red Velvet. I think he gonna kill it in the slam, uh, in the three point contest. Uh, salah kalau kayak gini ini harus cari yang niat sih Kira-kira siapa yang akan niat Yang gak akan sok cool gitu sih Jadi menurut gue Kevin Hewarter kayak bisa nih Menangin 3 point terus Menurut kalian siapa Kalian bisa tulis aja di comment section Di bawah Oke okay, hari ini kita pindah ke AT&T Slamdown Contest Yang tahun ini mungkin Pressure-nya tinggi nih Setelah tahun lalu Obi Toppin jadi juara Tapi boring banget Slamdown Contest Gue nontonnya pengantuk ngantuk guys Gue yakin juga Baik dari kalian Pasti nontonnya juga ngantuk Semua sih tahun lalu uh, Tapi tahun ini Gak ada big names lagi Tapi ada Trey Murphy Jericho Sims Mac McClung Dan juga KJ Martin Uh, at least tahun ini dia Mike McClung lah ya, Mike McClung bisa dijual lah, karena kan tau lah ya, Mac McClung itu fanbase-nya besar banget sih, besar banget, dan orang-orang ngikutin dia dari zamannya di Lakers, di Warriors, mereka pengen banget Mike McClung untuk masuk NBA, dan sekarang ini two way contract, biar biasa ke Slender Contest udah pake jersey-nya Sixers, kalau nggak pake jersey Gilly kan aneh, jadi udah pake jersey-nya ini lah, pake jersey-nya Sixers lah. Um, dia Mac McLang dia juga udah buka udah buat statement bahwa dia ada dua dang yang belum pernah dilakukan di Slam Dunk Contest. Jadi gue penasaran sih kira-kira dang apa tapi dia lompatannya tinggi dan semoga kita bisa ketemu dia. Waktu itu video gue dipakai soalnya di Instagram-nya dia. <guruh> Waktu gue interview di uh, Las Vegas. Jadi gue juga semangat sih untuk lihat dia nanti. Uh, I think he's gonna be the favorite with KJ Martin. KJ Martin kita tahu bapaknya dulu pernah ikutan Slam Dunk Contest juga. I think he has An advantage untuk nanya-nanya lah Kasih, dikasih advice nantinya bapaknya dan juga Jalen Green, Jalen Green juga lo ikutan tapi sayur Jalen Green ya uh, Tapi gue masih sayang masih Shaden Sharp nggak ikutan selain dalam kontes ini, tadi kalau dia ikutan kok masih pilih dia sih karena lompatannya dia tinggi banget Kan bisa lihat dari dangnya dia ke lawan Wizards itu ya, dangnya, oh my god dangnya gokil banget sih Masih sangat sayang sih Shaden Sharp nggak ikutan sih, padahal dia pasti udah favorite banget Um, tapi dia bilang tadi mau fokus untuk second half of the season, itu kenapa dia batal ikutan Slam Dunk Contest ini. Um, gue jagoin Mac McClung aja, gue aja lah, gue mainstream aja gue yang ini. <laughs> uh, ada Jericho Sims, Jericho Sims juga mungkin bisa ya bikin surprise juga, Jericho Sims tinggi juga lompatannya. Uh, yang gue penasaran sih Trey Murphy sih, Trey Murphy kayaknya gak terlalu flashy-flashy banget sih, ngomong -ngomong, tapi you never know, siapa tau dia bisa kreatif nanti ini. Oke. Okay itu dari All Saw Weekend hari kita pindah sedikit ke beberapa game kemarin ini of course Crazy Shooting Night dari Michael Bridges yang mencetak karir high 45 poin 8 ribuan dan juga 5 assist untuk membawa Brooklyn Nets mengalahkan Miami Heat 116-105 uh, cosplay deh jadi, Kevin Durant kemarin ini, <laughs> di game ketiganya, sama Nets langsung dia bisa bikin jatuh cinta semua fansnya Brooklyn Nets. Uh, Katanya ini dia pertama kali mencetak 40 poin dalam karir basketnya. Uh, karir high terakhirnya, kok nggak kurang cuma 34 poin aja. Uh, kemarin di kuarter keempat, he was on fire, dong. Dia sempat nyetak 15 poin in a row. Jadi, leadnya nya si Nets itu dari satu poin, langsung meledak ke 9 poin setelah dia melakukan 15 poin secara beruntun. Um, Bridges Brooklyn Bridges, Al, kita ting tim dong Brooklyn Bridges. Keren juga sih, uh, kita kenal dia sebagai, sebagai defensive specialist sih, ya, tapi tahun ini, kalau gue lihat juga dia improve banget syutingnya, dan dia juga kelihatannya comfortable banget untuk bisa create his own shots this year sih, jadi. Bisa jadi number one option nih nanti nih, kayak di Brooklyn Nets ya Apalagi karena di Nets ya, opportunity terbuka banget kan Pemain-pemain uh, juga dikasih kesempatan untuk expand their game dari Jock Von Jadi udah tinggal lihat lagi kira-kira siapa nanti yang bisa take advantage aja uh, Untuk kesempatan ini sih uh, duo, duo camp juga solid, kemarin ini setelah Cam Thomas sempat dicadangin beberapa kali menitnya dikit banget uh, Ada main-main oke okay dengan 19 poin, lalu juga ada Cam Johnson dengan 18 poin Cam Johnson pun main ada satu circus shot yang keren juga di depannya Bam Adebayo uh, tadi di kuat, tapi kemarin kuarter keempat untungnya Spencer nggak marus sih Spencer dan Widi nggak marus jadi itu adalah kuncinya kemarin <laughs> buah momennya jauh lebih bak Jauh lebih bagus mainnya untuk Brooklyn Nets. Uh, yang kasian sih cuma Ben Simmons saya ya. Tetap dibu guys kemarin. Di home sendiri dibu main. Puyeng enggak Di home sendiri kacau sih. Um, apa rasa ya jadi Ben Simmons ya. Masuk ke home court sendiri tapi dibu sih. Dia main 2 poin aja lagi selama 20 menit. Semoga gak kena mental sih si Ben Simmons ini ya, Tapi uh, dari hit kemarin ini Bam Adebayo 24 poin. Dan juga 13 ribuan dan 6 assist. Oke. karena kita pindah ke... Los Angeles Lakers, satu game langsung hype banget semua fans sigma nah, ini, uh, fans Lakers kebiasaan ya. Eh. <laughs> habis menang main lawan Pelicans 120-102, uh, pertama kali timnya Lakers ini uh, full roster, Lebron main, uh, Vanderbilt, D-Low, AD, uh, solid sih. They are looking ten times better sih, 10 times better, 10 time better before the uh, trade deadline, tapi inget guys, gue mau ingetinnya ya fans like jaga ekspektasi anda, <laughs> jaga ekspektasi anda, jangan terlalu optimis dulu, ntar tiba, -tiba sayur lagi abis ini ngomel-ngomel lagi nih walaupun gue tau kemarin, Dennis Schroeder langsung bilang we got a fucking squad now asik-asik <laughs> main Dennis Schroeder ngomong gitu ya, tapi um, Oke yeah, men, untuk lihat kemarin itu stats yang paling stood out ya, stats yang paling stood out untuk gue, LeBron sama AD dibuat 30 menit, itu jarang banget gue ngeliat, gue gak pernah ngeliat kayak LeBron sama AD dibuat 30 menit dan Lakers bisa menang. Mungkin itu pertama kali terjadi kali season ini ya, uh, LeBron first game back men, 21 point, 6 rebounds dan juga 6 assist. Uh, Dilo sama LeBron main asik ya, kemarin juga ada Al Giub -Yup sekali ini, uh, I think mereka cocok sih untuk main bareng sih, dan Dilo First game back di Crypto.com Arena, uh, juga nggak mengecewakan, double satu poin dan juga 7 assist. Uh, Dilo is so good though for the Lakers, dia bisa space the floor, dia uh, juga main tiga dari 5, tiga poinnya, I think, ya yeah, nggak bisa bohong lah ya, dia fits better ke sistemnya Lakers, daripada uh, Russell Westbrook, lalu juga dia, Fits better dengan Lebron dan Eddie daripada dengan Russell Westbrook ya. Yeah. So yeah, and overall, overall I think juga ya mungkin Lakers nggak butuh Kyrie sih. <laughs> Walaupun hari ini gosipnya katanya Eddie mau ditukar sama Kyrie, kayaknya itu gosip aja sih tapi sih. Tapi d -Lo ini kesannya ya, Kayak abis di draft sama Lakers dipinjemin dulu ke tim lain Biar bisa jadi lebih mature Asli diambil lagi pas mateng sama Lakers uh, Jadi Dilo is happy dong. Is like he never left <laughs> And AD you main efficient banget mainnya 28 poin 13 dari 17 Field goalnya uh, 10 rebound uh, Dia juga pun seperti gue bilang mainnya Di bawah 30 menit Tapi of course fansnya Lakers Paling excited dengan Jared Vanderbilt, <laughs> Jared Vanderbilt ini gila sih, motornya sih gak pernah berhenti sini orang sih, energinya hebat banget uh, Udah lama juga kayaknya Lakers gak punya pemain seperti ini sih, apalagi pemain yang bisa kayak defense juga untuk pemain wing lawan uh, Dia main juga membuat Brandon Ingram, buat Brandon Ingram juga kesulitan banget, walaupun Ingram 25 poin Tapi tetap si Ingram had to earn it sih kemarin ini sih, dan itu semua berkat defense dari Vanderbilt Uh, Vanderbilt menurut gue sih akan sangat berharga banget disitu Franchise Lakers ini sih, I think. Uh, hustle sih. hustle dia akan membantu banget sih nanti, apalagi uh, di game-game besar ya. Um, of course, Mo Bamba juga nggak boleh lupa. Defense juga cukup oke. Okay. kemarin ini, uh, dia ada 3 block shots ini Dan ya, yeah, sekarang overall enak sih rotasinya Darwin Ham. Dia bisa lebih oh, baik juga pemain bagus ya, kayak di bench gue. Uh, dia udah nggak perlu mainin three guard line-up lagi juga. Uh, dia juga size-nya udah oke-oke okay -okay juga sekarang ini. so. This is a real team win untuk Lakers. Ini kayak pertama kali sih, a real team win. Menurut gue, ini oke okay banget sih. Dan gue penasaran sih kira-kira Lakers setelah All-Star break seperti apa. Tapi gue tetap menjaga ekspektasi gue. Kamu terlalu tinggi ekspektasi gue tentang Lakers so itu dari NBA sekarang kita akan pindah sedikit tentang ngomongin our boy Derek Michael uh, kemarin ini GCU akhirnya merilis artikel tentang apa yang terjadi dengan Derek Michael uh, dulu sebenarnya bulan lalu ngolah kaogi udah sempat interview mamanya juga Hai uh, mamanya Derek hai mamanya Derek gua nggak boleh lupa thank you mamanya Derek sudah setia jadi member di channel ini uh, thank you banget supporte tante is really really appreciate banget sih um, ya karena kita akan bahas tentang GCU gua akan react sedikit ke artikel GCU kemarin ini dimana DMX cerita lebih, uh, lebih detail lagi lah ya tentang kejadiannya dimana tadi dia uh, lagi makan Panda Express katanya terus dia kayak keselek gitu dan nggak bisa napas, dan dikirain tuh makanannya nyangkut jadi dia panggil temennya si Asia Show untuk pukul-pukul belakangnya lalu tim manajer juga dan gate juga uh, tapi ternyata itu belum membantu juga dan masih kesulitan untuk napas, tapi akhirnya dia ke ke kayak klinik lah, like, ke kliniknya di Gsu dan itu katanya lebih mending tapi malamnya karena masih sakit jadinya akhirnya harus dibawa ke emergency room dan itu pas dicek paru-parunya udah 50% collapse uh, besoknya langsung dioperasi uh, karena takut semakin parah lalu mamanya pun juga langsung terbang ke Amerika untuk uh, untuk jagain Derek uh, untung pacarnya juga untung pacarnya Derek itu juga nursing major sih, jadi bisa nemenin Derek juga. Untungnya dia udah punya pacar juga sih, kalau nggak punya pacar gue bingung sih dia siapa yang akan nemenin nanti itu. Tapi DMX akhirnya harus menjalankan dua kali operasi, uh, tapi sekarang ini kalau gue lihat kayak udah so much better. Udah uh, dari energinya dia, dari uh, vibesnya dia, dari moodnya dia, itu Derek udah jauh lebih bagus sekarang ini sih. Menurut gue tapi collapse long ini Berat banget sih, ini berat banget dan juga susah banget untuk recover um, Gue tadi mau bilang yang paling penting nomor satu adalah healthnya Derek sih Untuk bisa main basket atau enggak lagi sih itu urusan belakangan sih Tapi prioritasnya adalah uh, Derek bisa sehat lagi dan juga bisa kumpul-kumpul lagi sama semuanya uh, Tapi puji Tuhan sih menurut gue, puji Tuhan banget sih semua ini udah, kayaknya udah lewat sih kayaknya I masa-masa uh, susahnya udah, udah lewat karena ini tinggal Derek bisa recovery aja Uh, kalo gue juga adanya dikit-dikit udah kayak datang ke game GCU Udah mulai workout juga walaupun masih light banget mungkin kayak jogging Terus ngangkatnya juga enteng tapi it's I'm very happy sih untuk bisa lihat dia udah bisa beraktivitas lagi sekarang ini Tapi sebelum kita ngomongin apa-apa lagi gue bilang apresiasi sih Untuk GCU sih GCU bener, -bener take care of Derek sih, menurut gue sih uh, Apalagi temen-temennya kayak Asia Show, Asia Show itu sampe nginep katanya Hah, nginep jagain Derek ya Gila sih itu menurut gue baik banget dan gue juga udah say thank you ke Asia Show langsung Kepala ini gue DM dia langsung Gue bilang Indonesia say thank you uh, Ya yeah, main tim manajernya Dan teammate itu semua ah bener-bener menurut gue Derek itu di take care banget dan mereka care banget sih mereka care banget jadi once again thank you so much dok dari GCU man really appreciate them for taking care of our boys sih um, right now kita tetap support Derek aja agar Derek bisa kembali amin sih amin amin bisa main basket lagi dan juga bisa menjalankan mimpinya dia yaitu main di NCA divisi satu kita doakan saja eh uh, tapi kalau ada yang nanya kira-kira gue akan ketemu Derek atau tidak uh, jawabannya adalah Derek ini masih butuh space, Derek kiyanya masih butuh space dan dia masih belum mau melakukan interview ataupun juga belum mau ketemu gua dulu karena gua coba dm beberapa kali tapi belum dibales. Tapi apapun itu gua akan tetap support Derek, gua doakan selalu agar dia karirnya akan lancar-lancar lagi. Dan ya man Derek get well soon and keep getting stronger man and semoga bisa kembali 100%. Kita di sini selalu ada. Oh nih mataharinya tiba-tiba kenceng banget, jadi terang banget gua tapi yang pasti Um, ya, yeah main gue selalu akan doain Derek sih untuk yang terbaik kelakuannya. Amin. So big shoutout to Derek and big shoutout to GCU uh, main ini. So, itu adalah time out hari ini. Oh sebelum itu kita ke player of the day. Player of the day, obviously pasti Michael Bridges uh, deserves to be player of the day. 45 poin, 17 dari 24. 8 rebound, 5 assist, 2 steals, dan juga 2 block. A Curry night for Michael Bridges and the Nets won kemarin. ini. That is why, here's our playoff dari Omar um, Bard, guys. Ini bener, bener gila sih mataharinya. ke kesini deh, biar mataharinya gak terlalu parah banget. So, once again, thank you so much, Time Game, for watching today. Uh, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, hampir miring-miring gini. Muster, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and really appreciate the support. And we'll see you guys again very soon. Peace out, everybody.